Selalu yakin lah guys ya Aku cuma mau bilang Apapun itu kondisinya Mau Barbar -bar, kayak mouse, Apa kayak Tetap akan bisa rungkat Itu rungkat itu pasti Wih Wow 24 cuy Wow Sap Bim Langsung guys Simpaksinona kok mana man, opa, opa, opa. Tekan tombol subscribe. Key. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama budaya Om Swastiastu damai sejahtera serta kita semua anggota aku. Selamat datang kembali bersama Bang Freddy di mana kalau bukan di agen terdahsyat terbarbar tergacor termantap jiwa Dimana lagi kalau bukan di agen tiga tiga delapan anggota aku. Welcome back hari ini seperti biasa kita mau Barbar bar, -bar e-sport lagi aku di kakek dajjal tiga 54.130 kita gaskan di bed 6000 Barbar bar, -bar e-sport mania cacing jadi cacing atau cacing jadi dajjal yuk kita gaskan guys ya buat seluruh kawan-kawan pemain Barbar bar, -bar e-sport guys ya aku selalu mengingatkan dengan kalian brotherku ya Meskipun kondisi barbar itu sedikit lebih sakit, cepat dan rungkatnya lebih berasa, cuman selalu yakinlah guys ya. Aku cuma mau bilang apapun itu kondisinya, mau barbar kayak mouse apa kayak tetap akan bisa rungkat. Itu rungkat itu pasti. Wit! Wow, 24 cuy. Wow. Sap. Bim langsung guys. Simpek Mantap jiwa guys ya. Gacurnya bukan main anggota aku. emang GG gaming brotherku ya. Oke, sekarang kita gaskan lagi. Semoga hari ini kita mendapatkan petir merah lagi, guys. Karena udah cukup lumayan lama aku nggak dapat dapat petir merah nih, udah lumayan lama, guys. Semoga hari ini bisa dapat petir merah deh. Biar minimal, minimal kalau misalkan apa namanya ya, minimal kita bisa bersama-sama gitu loh mendapatkan max Trot Ai max Trot, guys. Ya, bolehlah kali-kali max Trot Udah lama lo kapan loh, terakhir max Trot Belum pernah sekalipun. Oke, mari kita lihat dulu beradarku ya. Kita lihat dulu pertarungan kita hari ini, cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Lumayan sih, lumayan sih kalau menurut aku sih, guys. Yang penting kita sudah dapat modal beradarku ya dan ingat guys, apapun itu kondisinya selalu ingat ketika ya ketika lagi dapat profit atau lagi apa namanya guys ya kalian harus tahu kapan waktunya untuk berhenti itu aja sih aku mau sarankan buat kalian semua Oke karena Pak ma aku takut takutnya gara-gara apa namanya ya gara-gara kita terbawa terpancing oleh nafsu guys ya jadi yang mengakibatkan kita sehingga gagal napas, gagal segala-galanya dan alias erung to dekat, alias erung guard. Yuk kita gaskan, kita mulai lagi dari turbo guys ya. Turbonya kita barbar yuk. Come on. Come on. Biru nice turun dong mata merah dajal kima. Aida, yuk kita gaskan sekarang, spin, cepat. Semoga hari ini kita bisa berhasil mendapatkan yang manis manis guys ya. Turun lagi loh, aku suka malas ini kalau, aku suka malas cuy. Kalau misalkan kondisi begini ya nggak sih, pernah nggak kalian pikirkan? Udah malas capek-capek main kan, udah mau naik ya tuh, bukannya profit malah dia turun lagi cuy emang sih ini dajjal gimana asli guys, dajjal ini oke sekarang kita gaskan normalnya yuk normal 20 apa sih? yes, yes, yes yuk kita lihat dulu cacing jadi cacing atau cacing jadi naga ngopi bre, ngopre biar ga stres ah, sedap betul <tuh> Oke okay, nice, lumayan. Awalnya cukup baik menurut aku guys ya. Karena karena jarang-jarang ini, seperti ini. Di spin pertama sudah dapat kali 9 itu sangat jarang beradar ya. Ini kakek berkongke jarang-jarang sekali bisa begitu. Ayo kita gaskan lagi. Cacing jadi cacing, atau cacing jadi ntarik. Gajal! Come on. Come on, masih sulit. Oke, okay, hijau. Nice, ungu. SAT astaga cu, tolonglah guys angkat dong kedong-dongmu angkat dong dong dongmu cu, pahala kau astaga guys Wih. nggak ada damage-nya cu aduh benar-benar guys kalau gini aku pensiun jadi cucu kau aja lah deh aduh benar-benar kakek bekongke, dajal aduh begini nasibnya Oh, gak mendingan, guys. Ada yang sempak sunnah satu nih. Gacornya bukan main. Ada satu, guys, yang lumayan beradaku ya. Gacornya bukan main anggota aku. Astaga, kasih yang anggota aku. Emang kadang-kadang sih bisa begitu. Iya kan? Ya, namanya juga permainan guys ya Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Itu aja berada Cuman, cuman, cuman, cuman, cuman, cuman, cuman. Kalau misalkan main barbar itu kayak aku guys eh Lebih asik, lebih enak Kenapa lebih asik, lebih enak Ketika dia lagi ngasih, meledak langsung Bam, selesai, udah gitu loh Nah, kau tengok lah, 800 Kalau kau nggak barbar Ya kan. Kawakan akan perlahan-lahan. Ujung-ujungnya kebanyakan rungkat juga toh. Itu susahnya. Oke, okay. sekarang kita gaskan lagi. Main spin-spin santai siapa tahu kita bisa mendapatkan scatter selanjutnya. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah hadir, yang sudah support, bantu like, komen dan share. Ingat, brotherku bermainlah dengan bijaksana guys ya jangan sampai kalian main barbar -bar, tapi nggak mengerti brotherku ya kalau barbar -bar itu ya cuma satu kuncinya ya kita mengandalkan namanya adalah kekuatan alam <laughs> kalau emang lagi bagus guys dia akan ngasih kau posisinya lebih karus gila enggak siapa ku bilang posisinya lebih ke gacor aja sih guys kita harus bisa membaca setidaknya mencari tahu perbedaan yang gacor ama enggak gacor itu bagaimana Oke, yuk kita lihat lagi ya. Come on, cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Come on, hap, asik. Let's go. Biru ah, ada tiga lumayan guys dari paranggah ada toh. Lumayan tiga, lumayan tiga. Come on. Come on. Akhirnya guys ada sedikit nih Hiburan brotherku ya Oke okay, aku pamit undur diri Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo bedaya om swastiastu Damai sejahtera Beserta kita semua anggota aku Sampai berjumpa di kontenan Bang Freddy Selanjutnya Dadah